Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang selamat pertemuan kembali di channel Tina Pintar. Hari ini aku akan mengajak teman-teman untuk berdoa kepada orang tua. Ayo untuk mendoakan orang tua kita. Yuk aja, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfirli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 I'm a little bit. Thank you.